Waspadai dolar Australia US di sedang berkonsolidasi di sekitar area support. Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan dolar Australia US terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support. Perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia us terus bergerak ke atas dan menembus level 0.74893, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.75073. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212